Halo Sobat Roma21, welcome back with me again Ara, di Youtube channel Roma21 Tadi mungkin kalau sesi-sesi sebelumnya kita bahas tentang apartemen dan KPA Tentunya dengan Brodeye Halo Brodeye, Halo apa kabar Sehat-sehat ya. Salam properti. Brodeye masih lanjut nih lanjut tentang KPA apartemen ah, ya? ya. Tadi kita bahas dikit sih. Boleh lah ya shifting dari landed house ke apartemen sekarang. Nah tapi harga apartemen nih sekarang. Ya, subscriber ya, ya. kita penasaran banget. Kalau misalkan harga apartemen kan sekarang bisa juga dibilang mahal juga gitu ya. Atau misalkan oh. lokasinya kalau mulai di daerah-daerah jaksel. Wah itu mahal. Tapi ada yang bilang enggak lah buat, buat lokasi di situ murah gitu. Ya, nah sebenarnya. Ya, ya kategori untuk bilang apartemen itu mahal atau murah itu gimana sih bro? ya jadi kan kalau kita lihat masyarakat itu selalu satu, memandang tinggal di apartemen tuh nggak nyaman gitu ya yeah. rame, mm -hmm. ribet gitu kan uh, itu poin satu ya, terus poin kedua itu Uh, apa harganya ya? ya Orang harga. selalu melihat kalau sering, kalau saya bilang apartemen, harganya berapa? Ya, pak kok langsung satu miliar, dua oh. miliar tipe studio berapa, uh. one bedroom berapa gitu loh. Ya. Nah, apartemen kan enggak ada tanahnya, sih. Tanahnya itu kan milik bersama. Ya. Jadi, kita sebenarnya beli unitnya apartemen, Bangunin. ya. Itu namanya strata title, ya. Nanti okay. ada sertifikat. Uh, per unit ya, satuan hmm. rumah susun gitu Nah, saya selalu mengedukasi kalau mau harga apartemen melihat murah tidaknya, mm -hmm. harganya berapa mm -hmm. Selalu kita bicara meter square Per meter square ya, Jadi kalau oh. saya nanya, nanya itu apartemen A itu harganya per meter berapa? Oh, bukan tadi ya nanya, one, yeah. one bedroom berapa? One bedroom berapa, bukan Banyakan orang begitu saya tanya per meter squarenya berapa, malah bingung. Nah, bingung karena Pada itu harusnya sebagai penjual harusnya dia apa luar kepala. Per meter square, meter square itu ya? menentukan apartemen ini murah atau tidak. Hmm, gitu. okay. Nah untuk segmen uh, pekerja itu hmm. biasanya itu yang yang paling bawah ya hmm. lower segmen itu sekarang ini harganya di bawah 25 juta per meter square oh, okay. ada yang 20. 20 lah 20 18 19 sudah jarang oh, nah. ya. sudah Jalan. jarang rata-rata di 20 sampai 20, 20 juta per 25, meter square ya. lrt okay. itu kemarin 23 juta oh, gitu. okay. jadi kalau tinggal ditanya tipe studionya berapa hmm. kalau tipe studionya misalkan 25 Plus. meter square yeah harga per meternya dua puluh kan berarti lima ratus juta. Ya, gitu. gitu. kan, mm -mm. itu per meter square. Nah terus kemudian lapis keduanya kalau saya lihat biasanya antara dua puluh sampai tiga puluh mm. itu segmen tengahnya. Jadi apartemen juga ada segmen ya? Ada Lower, segmen. Ya, ada. tengah, semuanya ya? <laughs> ya? ada ya. Oke, ini bro nya ya. luar biasa nih. <laughs> Semua ada segmen. Kayak hotel, kita ada iya. bintang 1, oh, 3, ya. bintang 3, bintang ya, ya, gue, ya. ya. Kemudian kita lihat, kalau jadi kalau kita udah, oh harganya 30, mm -hmm. ya kita tinggal lihat fasilitasnya seperti apa. Hmm, worth it nggak ya dengan ya, 30 juta atau Ya, kalau misalkan kita ngomong hotel bintang 4, bintang 5, itu pasti ada kolam renang, ada gymnya. Ada macam-macamnya itu kan ada standar kan. Iya. Nah kemudian yang segmen atasnya itu hmm. uh, di atas 35 sampai 45. 35 sampai 45. Nah baru 45 di atasnya 45. premiumnya itu sudah di atas 45 juta. Oh jadi di atas yang high pun ada yang premium ada lagi. Ada premium. Berapa bro premium saat 45 ini? 45 juta ke atas. juta ke atas ya. Jadi Biasanya ya. mereka tipe paling kecilnya pun juga. Di atas studionya Sudah. tipe tengah bawah sama atas tuh beda. Beda ya. Nanti di atas biasanya udah 30 an tipe terkecilnya tiga hmm, puluh sampai empat ya. Kalau ya? misalkan 40 harga 50 juta kan 2 miliar. Hmm. Mahal nggak ya. ya? Tergantung tadi kan, kan konsepnya kan beda kan. Jadi kalau Uh, ciri khasnya itu makin ke atas, itu biasanya dia pakai nama residensial. Oke, oh, okay. ya, residensial itu artinya ya tinggal di apartemen, Tapi serasa tinggal di rumah. Oke, okay. yeah. oh, itu ya, makanya sekarang kayaknya banyak yang yeah. menggunakan residensial di yeah. belakang nama. apartemen. Biasanya yang tipe ya. atas maupun premium ini oh, ada yeah, kamar untuk, khusus yeah. untuk asisten rumah tangga, dan pintunya itu dipisahkan untuk yang... Untuk unitnya, jadi dia ter terpisah, ya, dia sama bisa, kayak landed. Lainnya, dia keluarnya bisa lewat lift service gitu. Mm -hmm. nah, itu pembedanya. Kemudian biasanya dia private lift atau semi-private. Mm -hmm. Jadi dia nanti dari parkir, dia langsung, masuk, langsung ke lift. Keluar lift sudah langsung, langsung ke pintu unit, unitnya. Ke unitnya ya, nah, jadi udah serasa tinggal di rumah. Masih ya, sama jadi ada, Kalau kan? kita mau bandingkan ya, harus uh, sebanding. Ya. Ya, kemarin misalkan saya bilang Pak ini harganya misalkan kita bilang 43 tiga, oh di sana kan cuma 20 juta Pak Joko 40 tiga, nah itu, beda. Ya, itu ya. kan beda gitu, beda, kan. beda. segmen tadi beda ya, beda segmennya juga ya. Nah yang premium ini juga biasanya hanya satu tower, hmm. dua tower. Karena premium, premium. ya, dan lebih. dia nggak ada fasilitas komersial, dia. Ya bener -bener hanya apartemen bener -bener untuk, untuk hunian, uh, gitu ya? untuk hunian dan beberapa juga berkonsep resort kayak gitu-gitu. Oh, okay. Nah, yang di tengah, yang di tengah atau yang atas itu konsepnya sekarang juga mengarah ke residensial sama mixed use. Mixed use. Ya, kalau sebenarnya yang bawah tadi kan dominasi tipe pekerja kan. Ya. Yeah. Yang di, di tengah maupun di atas ini. Baik para pebisnis, oh, okay. oleh para pebisnis dan karena para pebisnis kan uh, apa konsepnya itu apa istilahnya itu live work, work Play, play and earn money earn money oh, nah. karena bisnis ya jadi ya jadi dia tinggal di situ ya kan live, live di situ work di situ uh, juga. bekerja di situ ya kan Permain uh -uh. bermain di situ play di situ juga dan nah, juga hiburan, earn money dapat duit juga di, juga, juga di situ ya <laughs> ini tipikal untuk segmen yang atas atas, atas ya, ya. Dan, kalau premium rata-rata lebih private lebih, lebih ke banget. ke ke expat, hmm. ke, ke pos-pos besar gitu tapi kalau yang medium yang dan upper tadi memang uh, segmen tengahnya ya. ini lebih ke mulai ke mixed use gitu mix use. dan nanti akan menjamur di CBD-CBD hmm. jadi kita kemarin juga ada satu melihat bahwa uh, di bawahnya itu kayak lifestyle gitu hmm. kan tadi kan apa tadi uh, live ya play yeah. Play, Play yeah. lifestyle di situ mm. ya mau mau kongko. -kong, oh mau jadi tersedia di situ ya sebenarnya. Ya kan itu itu kemudian kalau kita pebisnis misalkan mm. kalau oh. beli rumah sekaligus untuk bekerja gak kan nggak sanggup misalkan mm. kita beli Buat apartemennya work. aja mm. terus kita bisa kerja di co-working space, oh, yang, co space -nya yang ya bisa jadi digunakan ada satu lantai yang dia ada co-working space mm. ya kan? Yeah atau kita pengen nggak mau kerja sama tempat tinggalnya jadi satu, ya. nah kita jadi. bisa tinggal di atas di apa? Apartemen. Kita... kita juga nggak mau co-working nggak mau di kerja di co-working, dia bisa beli office juga, oh, okay. strata teta juga. Makanya mixes ya ada Mix dia juga. pilihannya juga macam-macam. Hmm. Atau, dak aku males pengen praktis deh, hmm -hmm. Uh, saya pengen tinggal juga kerja di situ. Nah, itu namanya. Nanti ada di, di satu berapa lantai? Namanya Soho, oh Soho, yeah, small, small office, home office. Home office. Okay. Jadi, tinggal dia biasanya istilah love, ya, atau apa sih semi split, ya. Hmm. Jadi Kita tinggal Jadi di atas, nanti terlepas, buat... kelihatan besar, gitu turun, sudah tempat kerja, office. Oh, kerja. Gitu. Jadi, uh, nanti akan mengarah ke sana. Jadi, satu beding atau dua building, semuanya yeah. ada. Hmm, Dan itu ada nanti ada tempat bisa untuk renang, untuk tenis, olahraga, untuk memasak, yeah. Untuk bikin konten pun juga bisa yeah. Iya, bikin ini. konten <laughs> di situ ya. Jadi, jadi, ya jadi uh, konsep apartemen ini sudah sudah ber banyak transformasi. bertransformasi. transformasi banget. Ya. Yang, dengan, yang kayak dulu lo kita lihat yeah. lurusnya gitu aja. Nah, datang, yeah. naik, turun, datang, naik, turun. Padahal sekarang udah yeah. banyak ya. Menyesuaikan gaya hidup Orang-orang uh, di perkotaan ya, tinggal cari yang segmennya sesuai ya, tadi. Yang, yang segmen ya. tadi nanti, kalau prediksi saya, yang segmen pekerja mm -hmm. itu nanti akan kuat diserap di apartemen-apartemen di jalur LRT. Oh, LRT ya, itu akan setiap stasiun itu akan mungkin ada, ada 10 tower, hmm, 8 tower. Ya itu itu memang itu untuk hunian. untuk hunian. Dia Dan para mungkin kerja. komersialnya pendukung aja ya. Dia hmm. keluar dari apartemen dia udah ya, langsung ke LRT. LRT hmm. itu kan nanti prediksi kan cuma lima menit sekali, tiga menit sekali kan. Udah hmm. kayak MRT ya. hitungan 20-30 menit udah sampai Sudirman gitu. Iya Jadi orang-orang yang banyak ngekos di Sudirman. Ya mungkin nah, nanti mulai akan bergeser, bergeser ke ya. Bergeser Jadi ke pinggiran Jakarta ini kayak di ya. Tangerang mungkin ya Bekasi gitu ya Bro ya. Sama. Dan ya. no issue ya karena ya. sebenarnya Lalu, beli beli rumah-rumah di, di kawasan di Tangerang Kota di Bekasi Kota, itu udah mahal kan. Iya. Sama. Jadi, tapi di sana juga ada apartemen tadi yang, yang pekerja kerja juga... akan lari di jalur yang istilah TOD transit oriented development. Transit oriented. Bahkan saya tuh melihat ini kan kemarin saya harusnya Agustus di launch kan mundur di Desember. Ya, nih. ya. One si LRT jalan itu ya, settingnya orang ke apartemen ah, akan pasti akan, akan, akan, akan, tinggi, mulai akan tinggi. Tinggi. Ya. Nanti MRT ini mungkin akan jalur lebih ke arah yang segmen yang middle upper ataupun bahkan uh, premium ya. Hmm. Kita lihat di Simatupang itu hmm. sudah mulai. Apartemen-apartemen premium market itu sudah sudah sebagian sudah mulai topping off sudah mulai serah terima karena ada Arumaya ya, Arumaya itu sudah dia ready untuk serah terima. Sekarang dia perluas untuk Garden Villanya, Lores tapi dia strata title, kemudian di sebelahnya ada short quarter, SQ resident, sebelahnya ada The Brunch Mm, ya kan iya, di sebelah sini, kanannya ya. ada Pondok Indah Residen, mm. ya kan. Terus di Pondok Indah Selatan ada Lexington, Lexington. itu juga masih uh, ada ya. unitnya, ya kan. Yeah. Kemudian yeah. lari ke sana ada di South Gate, ya. Southgate, yang kalau sinar ke mas yes. di situ. Jadi di praktis Simatupang ini juga nanti ada mas MRT ya, kan. yang akan dibangun dari Lebak Butus menuju Taman Mini. Hmm. sepanjang jalan Simatupang dan pasti akan ada apartemen-apartemen juga ya apartemen akan bercampur dengan ya, uh, CBD, -CBD. CBD CBD itu konsep Mixed use Mix use tadi, ya, ya, orang-orang yang sibuk, orang-orang itu akan akan tinggal di situ. Hmm. Nah, para pekerja akan banyak nanti lari di remote-remote, tapi dia aksesnya ke LRT. Kira-kira seperti itu. Oke, okay. nah, tapi kalau dari tadi kan, kayak ngomongnya apartemen, pasti banget ya. Pasti <laughs> banget, sobat Roma 21, pasti penasaran nih pilihannya. Brodeen nih untuk apartemen, Brodeen pernah dong, atau masih punya lah pasti ya properti? Banyak banget di properti, termasuk apartemen. <laughs> kita mau tahu dong pilihannya brodeya nih apartemen gimana brodeya sendiri saya, tinggal nggak sih di apartemen pernah nggak nih ngerasain saya, tadi kayak cerita cerita iya, iya. expert banget nih uh, <tuk> saya tinggal hampir lima tahun di, hmm. di apartemen karena waktu saya pindah Jakarta saya itu punya prinsip saya kalau kerja saya harus tinggal di tempat yang dekat dekat dengan tempat, tempat, tempat kerja, kerja. Ya, iya sih gitu ya, ya dan dan itu ya mau nggak mau Apartment. beli apartemen saya, saya hmm. waktu masih aktif kerja itu sebagai karyawan maksudnya. Iya yeah. <laughs> <laughs> percaya itu, aja. Itu dari saya punya tinggal ke kantor saya di Sudirman itu ya lima belas menit lah. Oh, Oke okay. itu jadi, di apartemen. Kalau misalnya kita kerja jam 8, ya saya jam 7 masih rileks nggak masalah. Produktif ya bro Akan ya. Siang pun kalau pulang masih bisa, bisa pulang ya luar biasa. Pilihannya saat itu memang karena biar, deket biar dekat. Kantornya. Biar dekat biar dekat. Punya preferensi kenapa beli apartemen itu? Gimana? Jadi, biar deket pertama, mm. tribe kita bisa nggak uh, habis di jalan. Waktunya ya. nyaman, pagi saya masih bisa jogging. Ya, terus berangkat kantor, ya pulang mau pulang malam pun juga nggak problem, nggak problem, uh, ya. problem gitu loh. Dan masalah itu... sekarang, saya tinggal di landed karena saya udah, udah selesai. Saya kan mm. sekarang jalanin bisnis sendiri, kan nggak? Nggak mesti pagi-pagi harus. Enggak, kayak Harus karyawan sih. loh, nah, gitu ya. tapi kan kalau ada LRT MRT kan juga sama juga. aja sebenarnya, no Iya ya, kan, Maksudnya jadi kalau kita bayangkan tinggal di apartemen bisa di Tangerang, di Bekasi itu sama dengan tinggal di Jakarta, ya, sepanjang dia tempu. di jalur MRT, MRT atau LRT ya hitungan 20-30 menit kan, ya, orang ya. yang naik kendaraan sendiri dari pinggiran Jakarta mungkin nyampe lebih lambat dan rasanya kayak tinggal di rumah enggak bro waktu itu apartemen Kan sekarang nih, takutnya masih ada yang merasa nggak lah. Nyaman, yang hmm. yang yang lucu hmm. adalah pada waktu saya memutuskan tinggal di apartemen hmm. itu, saya punya pasangan nggak mau. Oh gitu. Nah, apa, apartemen, wah begini, iya. begini, begini. Karena begini. Tapi karena saya udah siapin furniture udah ready, saya bilang ya udah saya paksain untuk tinggal di Bisa. apartemen. Dan lama-lama nah, nyaman? Setelah di apartemen, setelah uh -huh. jelang selesai, mau retired, kan uh -huh. saya mau Tinggal di landed supaya lebih bisa lebih relax gitu yeah. kan, lebih perifensi gitu, Terus? nggak mau, nggak mau lah. karena udah tahu nyamannya tinggal di apartemen ya. Yeah. Jadi kalau orang ngomong komentar, oh di apartemen begini, tanya dulu udah pernah tinggal di apartemen iya, belum? Iya benar. Kayaknya itu kunci jawabannya kalau bilang nggak enak, yeah. cobain dulu. Jadi ya. kita apartemennya memang uh, komersialnya nggak ada, tapi sekedar hmm. ada. Oh, Residensial nih biasanya ya. Residensial ya. ya apa <laughs> residen gitu. Uh, kalau belanja aja ada supermarket oh, aja, gitu. kebetulan memang di situ banyak penghuninya dari ekspat ya, jadi hmm. memang tempat tempat eh, supermarketnya yang yang, yang khasnya orang untuk yang orang ekspat gitu kan. Nah itu semuanya memang private, hmm. jadi kita kalau udah masuk itu udah udah kayak di rumah ya, kita mulai masuk parkirnya pakai tab Yes. Hanya penghuni yang bisa masuk. Hmm. Kita masuk ke parkir, habis parkir turun itu langsung kita masuk ke ruang lift. Hmm. Ruang lift kita, pejet kita hanya bisa macet unit kita. Unit kita, yang lain. unit kita malah unit. lantai unit kita hmm. karena dia private lift. Ya, dia keluar sudah ada foyer, terus pintu. Masuk ke penennya? unit, nah soal parkiran tadi, bro, karena bro dia bilang bilang di soal parkiran nah. saat ini, mulai dari yang medium low tadi nah. sampai yang high, bahkan yang premium itu tuh pasti akan dapat makin slot. atas mm -mm. itu parkirnya makin dedicated, istilahnya. dedicated pasti ada ya. Gitu yang, ya yang premium itu bisa mm -mm. satu orang, bisa dapat dua, oh bahkan dua slot. Kalau misalkan gitu. dia beli yang tiga kamar gitu mm -hmm. kan, tapi kalau yang atas ya. itu paling enggak satu satu satu unit, unit satu, satu parkir, satu parkir ya. yang di bawah biasanya rata-rata 5 -rata, uh, unit satu parkir. Oh lima unit satu parkir ya. Nah ini ya di sini. Jadi tanya ya. itu kalau sampai 10 iya, atau 8 unit satu parkir, iya. ya itu udah pasti udah gak ada. Ya. Kadang-kadang orang membayangkan gitu nanti ya, parkirnya susah. Gitu hmm, nah, tapi kalau kita beli di LRT kan nggak perlu punya mobil pada, ya. perlu <laughs> mobil kan? <laughs> e, Pertanyaannya ya malah ya nggak usah. Bangun deh. tidur keluar tinggal naik, naik LRT. MRT. Kayak naik ke eskavator 20-30 menit nyampe udah Udah mau kemana? Kan. Mau ke Grand Indonesia, iya, mau udah ke Pacific nyampe. Place, mau apa? Atau mau sekedar ngopi gitu? Mm -hmm. Atau turun ke bawah? Gak perlu kendaraan. Yeah. Dan Di negara-negara maju memang semua masyarakat tinggalnya di jalur-jalur LRT. Gitu. LRT ya, transportasi umum semua ya. Transportasi, semua, transportasi ya. yang itu gitu loh. Mm -hmm. Dan nanti kan memang berlaku ada yang free, ada yang saya dengarkan pemerintah DKI kan nanti ada tarif yang 3 jam sepuluh ribu, ya, ya pindah ke itu transport ya, iya, apapun jadi selama 3 jam. Yes, lebih murah. bahan parkirnya akan mahal gitu loh. Hmm, jadi Gitu Nara. Jadi memang tadi poinnya itu kalau mau benar. apartemen tuh nyaman nyaman ya. Ini untuk yang sudah punya dan sudah tinggal lima tahun ya. Jadi kita percaya ya. Soal yeah. ramadan. Karena yang ya. yang segmen pekerja pun yeah. ya dibayangin juga mm. rumit ya. Yeah. Residensial, mm. kolam renangnya besar, ada gymnya. Kan saya udah keliling tuh ya. Mm. Yang harga di bawah 25 juta pun kemarin beberapa saya keliling tuh ada satu lantai untuk fasilitas bersama, mm. ada kolam renang, ada library, no, ada dan ya, juga ya dengan fasilitas kamu, umumnya gitu ya. Iya, hmm. tapi kalau ya, memang itu semua. Makin ke atas, memang ada perbedaan-perbedaan gitu loh. Tentunya tadi, harga-harganya kan? kan tadi ada harga, <laughs> ada barang gitu ya, Bro deh. Ya, nah, ya, tapi ya. pasti Sobat Romo 21 udah percaya nih, kenapa kita sekarang apartemen juga jadi salah satu solusi untuk pembelian properti. Tapi kalau saya sih memang lebih efisien sih mestinya kan. Coba kita, kalau kita hitung waktu kita, bensinnya tenaganya capeknya, iya, bensin, biaya tol, iya, biaya kan, bro. Saya tuh masuk Jakarta itu. Dari tahun 88 hmm. ya, terus kemudian keluar Jakarta, balik Jakarta lagi tahun 2008. Oh, Oke. Okay. Sudah 20 beda. dua ya, puluh tahun kemudian udah beda ya. banget ya Jakarta Bro. Tapi selama 88 sampai ini saya selalu tinggal ya tetap harus dekat. Dekat dengan kantor. Iya. Hmm. Gak pengen, wah. Wow. Gak pengen stres di jalan ya tua di jalan istilahnya. Nah, kita kan kadang membayangkan harus punya rumah yang Ya namanya, landed proper Landet, ya. Walaupun punya jauh. Biar yes, ya, kan? kebelinya kan akan jauh. Kalau hmm. saya prinsipnya kita nikmati kenyamanan hidup dan berkarya dulu. Eh hmm. ya, Nara, misalkan kalau nggak hmm. capek, dia kan prestasinya bagus, bisnisnya ya. bagus, produktif ya Bro ya. Begitu Jadi. umur lima puluh, empat kan uangnya banyak mau tinggal. Beli. Beli di mana aja kan bisa. bisa. Jangan bisa. maksain. Sekarang. Nyeksa. Gitu. Iya, nyeksa. <laughs> siksa tua di jalan gitu ya boleh beli rumah tapi jauh gitu eh, ya tapi di jalan enggak jam kemarin, <laughs> kemarin kita bikin konten ada hmm. ada salah satu orang Indonesia yang lama di luar terus balik ke okay. desa hmm. ya tepuk okay, gitu oke aku udah lihat nah, ya. itu ada di konten kita Sobat dua 21 ya. Ya, dia ya, uh, bikin konsep kalau belum bisa beli yes. sewa, dulu. sewa dulu jadi kita sewa apartemennya ya Nanti. kita tinggal kita bayar setiap bulan sewa Begitu kita nyaman, kita ini bisa kita beli, kita bisa KPR-kan. Iya, yeah, okay. oke, iya kan? Dan kalau, kalau ya? yeah. untuk teman-teman yang ada beberapa yang, uh, apa, income yang enggak tercermin, misalkan, yeah. pengusaha, pe pebisnis kecil-kecil mm -hmm. gitu, itu nanti banknya akan mengakses kemampuan bayarnya, based on pembayaran sewa, sewa ya yang sudah dibayar sewanya, dia rutin ya, banknya mestinya bisa accept. 3 tahun gak pernah nunggak, kan? yes. udah gak perlu lagi ngitung. Iya, gak, oh, gak perlu lagi dong. Penghasilannya berapa, biaya yeah. berapa, uh, mumet lah gitu. Iya, <laughs> jangan mumet-mumet lagi bro. Jadi memang berdasarkan histori ya, history. dari sewa nanti yeah. buat diberi. Itu namanya rent to, rent to own, yeah. Kayaknya sewa katanya. dulu baru memiliki. Baru memiliki. Nikmatin yeah. dulu kayak bro day tadi, udah tahu rasanya <laughs> enak tinggal di apartemen lima tahun, sekarang udah gak mau pindah ke landed house uh -huh. gitu ya bro ya. <laughs> Oke, okay, sobat drama saat. Itu perbincangan yang menarik dan sudah sedikit tadi informasi nggak sedikit banyak informasi bahkan tentang Jadi kalau brudunya? pengen cari properti, apalagi hmm. apartemen, ya ke rumah 21 Iya, <laughs> ke rumah dua Tentunya nanti akan direferensiin apartemen yang terbaik atau rumah yang terbaik tentunya. Disesuaikan. Disesuaikan tentunya. Nah, sobat rumah 21 satu, tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga, dan juga nyalakan. Notifikasinya, Notifikasi. bro dia Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Okay. Thank you. Salam, dua satu. Salam. Salam properti.